Halo sahabat All Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mempelajari tag heading. Itu adalah tag untuk kita membuat judul. Biasanya kita ingin fontnya yang lebih besar, seperti itu untuk judul, untuk menunjukkan bahwa itu adalah judul. Nah, untuk tag heading ini ada 6. Mulai dari H1, heading 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yuk kita coba sama-sama sintaknya. Kita tuliskan pada bagian body, H1. Ini judul satu, kemudian H2, untuk judul dua, lalu H3. Ini untuk judul tiga, H4, judul empat, H5. Judul 5, kemudian yang terakhir H6, judul 6. Yuk kita lihat dulu hasil tampilannya di browser. Kita save dulu, kemudian kita jalankan melihat tampilannya di browser. Nah ini tampilan yang diperlihatkan mulai dari H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Jadi ukurannya berbeda-beda. Biasanya untuk judul kemudian subjudul ada beda seperti ini. Nah untuk heading di video sebelumnya kan kita pernah mempelajari tentang atribut dan value. Nah di sini juga ada atribut dan value. Untuk heading ini atributnya adalah align dan value-nya ada tiga. Mulai dari rata tengah yaitu center, rata kiri left, dan rata kanan yaitu right. Misalnya untuk yang judul satu kita beri value nya center Kita mengharapkan judul satu ini berada di tengah Kemudian untuk H2 kita coba untuk memberikan value left Nanti akan ada di sebelah kiri Kata kiri ini default ya teman-teman Kalau kita tidak mengatur lainnya berarti dia akan secara otomatis ada di sebelah kiri Untuk H3 kita coba memberikan atributnya align right, berarti judul tiga ini akan berada pada posisi sebelah kanan. Kemudian kita save dan jalankan. Ini adalah tampilan, untuk judul satu tadi kita berikan atributnya align, value -nya center, maka dia ada di bagian tengah. Kemudian untuk judul dua kita berikan value left rata kiri, dan judul tiga tadi kita berikan value right, berarti dia akan berada di bagian sebelah kanan. Sedangkan yang tidak kita berikan atribut dan value, ini akan secara otomatis defaultnya berada di sebelah kiri. Demikianlah pembahasan tentang penggunaan heading mulai dari H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.